Oke, okay, uh, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Recording in progress. Ini suara saya terdengar? Wabarakatuh, bu? Oke, berarti terdengar awet. Oke. Okay. Uh, sesuai dengan apa yang disampaikan di LMS uh, pekan ini kita ada dua pertemuan. Kita membahas dua sesi, yaitu 13, 14 di mana di sesi 13-14 ini kita membahas tentang pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak ya biasanya sebelumnya rekan-rekan sudah ada yang pernah sudah ada yang pernah melakukan pengujian perangkat lunak ini kenapa PDF saya tidak mau share-share. Tunggu sebentar. Ini kenapa saya tidak bisa share screen ya? Ini kadang kayak gini loh. Jaringan enggak, Bu? Lain jaringan ini Pertama gak? kali di kelas ini. Pernah di kelas TPO juga kayak gini. Laptopnya, Bu. Kenapa ini? Ya kayaknya, iya kayaknya pernah kayak gitu. Zoom. Zoom. Iya. Zoom Nanti... laptop ini, Laptopnya apa? Mau ulang coba Bu? Ya saya, eh, gimana ya caranya? Atau rekan-rekan saja sini, yang ada yang pakai laptop? Ada Bu. Oke, Pak Arman bisa share screen? Terus saya share screen yang ini aja, yang modul ini aja. Saya mau beri contoh sebenarnya yang pengujian ini acceptance ya, yang paling mudah menurut saya sama black box gitu. Tapi karena ini saya tidak bisa share screen, ya kita bahas yang mau di modul saja. Mungkin bisa dibantu share screen, Pak Arman? Kalau bisa ini, kalau bisa Pak Arman-nya bisa apa share screen juga? Yang modul, Kak Bu ya modul aja. sebentar bu. nggak bisa. Udah kelihatan, Bu. Kita lihat, Pak Arman. Ya. Ini ini aku tansi, Pak Arman. <Gülüyor> Pak Arman, Astrum udah nilai. agak lupa. Salah. Salah RWE. Iya, Pak. Saya masuk SEI 14. Bentar, ini belum saya dulu. Ini kalau coba kalau saya kayak gini, ini kelihatan enggak sih? Coba ya, coba. Ini. Ini apa terlihat modulnya? lihat oh oke okay. kalau gitu kita pakai gini aja oke okay, rekan-rekan hari ini kita akan bahas tentang pengujian perangkat lunak dimana ini merupakan komponen penting dalam dalam RPL ya <tuh> Oke, jadi apa sih pengujian itu? Jadi pengujian adalah proses atau rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa program atau sistem yang sudah kita bangun itu jalan sebagaimana mestinya itu. Nah, kita bisa melihatnya apa sih hal-hal yang atau komponen-komponen yang tidak diharapkan dalam sistem kita. Nah, tugas utama dari seorang tester atau penguji adalah untuk menemukan bug atau error sebanyak mungkin serta mengetahui bagaimana error atau bug itu dihasilkan makanya tester itu kadang gajinya juga lumayan tinggi ya. Memang yang tester yang sebenarnya ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemudian adalah proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan error itu sendiri atau bug -nya. Nah, kemudian merupakan proses penting dalam siklus pengembangan software untuk memastikan kualitas Software yang sudah kita bangun. Sementara untuk pemeliharaan ini adalah tambahan dari materi kita. Kita di mana ini dibahas di sesi keempat belas yang merupakan tahapan yang lumayan penting juga, yaitu proses umum yang di dalamnya ada perubahan atau pengembangan. Jadi ada diubah atau dikembangkan nah, perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen, perubahan mungkin berupa perubahan sederhana untuk membetulkan error coding ataupun perubahan yang ekstensif untuk membetulkan error perancangan yang signifikan untuk membetulkan error spesifikasi atau modifikasi percatatan baru misalnya ada gaya baru atau percatatan baru di dalam software maka harus dikembangkan lalu apa sih manfaat pengujian perangkat lunak pertama menemukan kesalahan kemudian membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang tentunya lebih bagus lagi. Kemudian melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Kalau kita menggunakan metode pengujian ya, tentunya itu lebih efektif dan efisien. Kemudian mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan yang preventif yang sudah direncanakan dengan baik-baik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengujian. Pertama, pengujian itu memang harus runtuh, ya, itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil ke lingkungan yang paling besar. Kemudian, pengujian yang mendalam tidak mungkin dilakukan karena tidak mungkin mengeksekusi semua jalur permutasi. Jadi, kita melakukan pengujian, tidak usah terlalu menyelami semuanya, ya. Poin-poin inti, intinya supaya efektif memiliki probabilitas yang tinggi dalam menemukan kesalahan. Jadi kita bisa melihat saja dari poin-poin utamanya. Kemudian harus dilakukan oleh pihak yang independen gitu. Jadi memang kalau misalnya dari segi konsumen ya konsumen, developer, tester yang sudah ditunjuk kayak gitu ya. Kemudian kemudian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan. Nah, rekan-rekan nanti di tugasnya nih dan akhirnya, itu berbentuk makalah. itu masukkan juga. pengujian, itu adalah bocoran luasnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas. Aktivitas kemudian, selampirkan gambarnya ini yang dilakukan oleh developer. Ada yang namanya unit test. Itu unit test dilihat dari subsistem kodenya. Kemudian dari integrasi integration testnya ada functional test itu melihat dari requirement analysis dokumennya atau user manualnya sudah dibuat oleh developer itu sendiri kayak gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas dalam pengujian yang dari pihak developer. Jadi pihak rekan-rekan tentunya -rekan, kayak gitu aktivitas-aktivitasnya nanti tergantung lagi dari metode yang rekan-rekan gunakan. selanjutnya ini dari test by developer, client, and by user. ini contoh-contoh aktivitasnya ya dari developer bisa mengubah, mengubah menguji gitu, menguji dari performance nya kemudian di test by client itu ada yang namanya acceptance test. ini nanti yang akan saya coba perlihatkan ya karena saya pernah melakukan acceptance test. Kemudian ada installation test, itu biasanya user environment, di mana dari installation test ini ke sistem ini use di mana pengujiannya nanti dilakukan oleh usernya sendiri. Jadi biasanya ada user itu klien sendiri, dan ada yang memang klien kemudian ke user. gitu. Jadi tergantung dari aplikasinya. Ini adalah contoh aktivitas. Jadi tidak harus aktivitasnya ini, tapi kita bergantung pada metode ataupun model sistemnya itu sendiri. Jadi ini cuma contoh ya. Contoh kita jadi tidak boleh remote seperti, tidak harus rumit seperti ini. Kemudian kita lanjut, ini adalah metode-metode pengujian yang paling umum. Oke, sebenarnya ada banyak yang kalau kita mau mendalami. Tapi ini adalah yang paling umum dan biasanya bercabang. Pertama ada white box testing itu cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi, kita sudah membuat algoritma dulunya, buat flowchart, ataupun diagram-diagram diagram lainnya. Kita melihat ke kode programnya, apakah sudah sesuai atau tidak pada whiteboard texting-nya. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris program, variabel dan parameter yang terlibat pada unit tersebut, biasanya setelah kita lihat algoritmanya, kemudian di kode itu ada yang tidak sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat, itu kita harus cek satu per satu untuk diperbaiki. Kemudian kita compile ulang. Itu adalah yang namanya white box testing. Ini kita bisa baca sendiri ya. Kita lihat submodulnya, paling tidak satu kali. Kemudian memutuskan keputusan logisnya, troposnya, persis troposnya, kemudian loopnya. Ini saya masukkan sendiri ya. Kemudian menggunakan struktur data internal untuk menjamin kualitasnya Nah, ini ada, rekan-rekan bisa baca, ada keunggulan dan kelemahannya dari white box itu sendiri. Itu kebenaran program dalam mendefinisikan Algoritma dapat diketahui terhadap keunggulannya secara langsung dengan pengolahan petnya, yaitu jalur di dalam uh, uh, algoritma yang sudah kita buat. Ya, jadi ada flow path kalau rekan-rekan belajar di struktur data dan algoritma. Dari situ, setelah pengkodingan, kita cocokkan dengan yang sudah kita buat. Gitu. Kalau rekan-rekan mendalami struktur data dan algoritma, pasti. Senang ketika melakukan pengujian di white box testing. Kekurangannya apa? Ini tentunya jumlah biaya atau white box testing lebih besar itu daripada biaya dibutuhkan untuk black box nantinya. Nah, untuk ukuran software yang sama, belum mampu melakukan tes ketersediaan, kehandalan, daya tahan beban, dan testing testing lainnya yang berhubungan dengan faktor-faktor operasi dan revisi transisi. Kita lanjut ke black box testing Ini yang paling banyak dipakai. Ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Ya, kita garis bawah ini. Persyaratan fungsionalnya disebut juga pengujian behavioral, atau pengujian partisi. Nah, pengujian black box ini memungkinkan perkayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian input yang sepenuhnya menggunakan kecelakaan fungsional untuk satu program. Pengujian black box bersama menemukan pertama. Jadi dia bisa melihat dari tampilannya. Jadi kalau rekan-rekan kemarin sudah membuat kita contohnya ya pengujian tegas. Sudah melakukan buat contoh sampai lengkap aja ya. Kita lihat apakah memang apa yang kita rencanakan di diagram sesuai dengan uh, interface-nya kayak gitu. Contoh ya. Sebenarnya ini sampai kalau typing sebagai contoh karena tanda-tanda dalam tugas ini. Apakah sudah benar atau tidak skenario-nya ya. ya. Ini sebenar-benar dilihat kalau black box ini benar-benar dilihat dari interface-nya. maka dari segi interface-nya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau keadaan. Suara saya terdengar. terdengar bu, oke, Itu ya, jadi kalau black box ini benar-benar melihat dari segi tampilan gitu ya, tampilannya apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, kalau e, masalah e, akses ke database nya apakah yang muncul misalnya kita mau memunculkan namanya Pak Arman ya di database gitu. Tiba-tiba ternyata di interface yang ditampilkan di sistemnya gitu, nggak muncul namanya Pak Arman gitu. Itu namanya sudah salah dari segi kemudian black box gitu. Contoh ya. Nah, kumpulannya black box testing dapat memuji keseluruhan fungsionalitas perangkat lunak. Black box testing dapat memilih subtest yang secara efektif dan efisien dapat menemukan cacat jadi langsung fokus ke Tampilannya jadi masuk fokus ke hasilnya, apakah terlihat atau seletak. tidak. sementara kalau white box tadi, kita benar-benar membongkar dari codingan gitu ya. Dengan cara ini, black box testing dapat membantu memaksimalkan testing investment. Namun kekurang, kekurangannya, nah ketika tester melakukan black box testing, tester kadang tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji telah benar-benar lolos kemudian atau tidak. Makanya setelah... Black box testing biasanya dilanjutkan dengan user acceptance test. acceptance test. Ini saya jadi susah ngomong. Oke, okay. itu adalah bagian dari pengujian. Nah, pemeliharaan software ini bisa dilihat ada empat kategori. Pertama, ada maintenance, ada berarti maintenance perspektif dan presentir ini intinya kayak gimana nah, perlu dipakai hasil yang didapat oleh pemakai baik berupa kesalahan yang timbul maupun kesalahan dalam bentuk keluaran yang tidak sesuai ini kita bisa lihat dari pemeliharannya bahwa ada kesalahan yang timbul dari pemeliharaan situ kita bisa membuat laporan bahwa ini ini yang salah gitu itu korektif sementara adaptif ini adalah ketika ada pertumbuhan atau perkembangan perangkat lunak sehingga memerlukan modifikasi yang sempat saya sampaikan di awal tadi. Kalau misalnya seilain perkembangan zaman, ya, kita harus melakukan pembaruan perangkat lunak. Ini namanya adaptif maintenance atau pemeliharaan yang aktif. Selanjutnya, perfect maintenance. Itu terjadi pada saat perangkat lunak yang telah dibuat dan dilakukan uji coba kemudian dipergunakan oleh user dari perubahan oleh user maka timbul permintaan tambahan. Tadi kalau korektif itu ada kesalahan, kalau ini perspektif ada tambahan sesuai keinginan dan pemakai. Preventive maintenance yaitu pemeliharaan yang terakhir dilakukan untuk menghadapi kemajuan perangkat lunak di masa mendatang. Upamanya penebang. Ini hampir sama dengan adaptif tadi. Kalau adaptif eh, langsung diubah ya. Preventif itu kita eh berusaha gimana gitu supaya ini kayak mode meramal ya beramal masa depan gitu supaya kita tidak ketinggalan zaman merencanakan gimana sih yang lebih inline in nanti kayak kita nih nanti yang paling bagus gitu itu adalah preventif maintenance. Adapun link tambahan jadi contoh-contoh pengujian kalau rekan-rekan nanti memutuskan memilih salah satu pengujian di sini ada Referensi yang saya berikan, ada contohnya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Ini sebagai contoh, ya. Tadi, setelah kita melakukan black box, ya, kadang memang tester tidak yakin 100% dengan apa yang sudah dikerjakan. Gitu, selanjutnya, biasanya dilanjutkan dengan yang namanya UAT atau user acceptance test. Jadi user acceptance itu biasanya dilakukan dengan penyebaran questionnaire gitu. Nah, user acceptance ini biasanya ditujukan ke usernya atau pakarnya gitu ya. Kemudian kita lihat parameternya, skor-skor yang diperoleh, kemudian kriterianya. Ini ada perhitungannya juga. Jadi model UAT itu seperti ini. Kalau black box dan white box bisa dilihat di modul lampiran yang saya lampirkan. Oke, dari sini sudah cukup jelas. Kalau gray box, Bu? Oh, Oke, okay. berarti Pak Arman, sambil baca-baca gray uh, dan gray gray, gray box testing itu adalah. Gabungan dari white box dan black box ya, jadi dia menggabungkan mungkin di bagian-bagian beberapa komponen gitu ya, yang memang e, lebih bagusnya di, dilakukan secara black box, dia supaya efektif dan efisien. Jadi menggabungkan dua e, mode testing tersebut. Kan kalau kita melakukan e, white box keseluruhan kan biasanya Apalagi kalau sistem yang eh, apa namanya kompleks sekali, Jadi biasanya kita akan kewalahan sendiri. Makanya, ada yang menggunakan metode yang menggabungkan dua itu, yaitu testing. Kayak gitu, Parman. Iya, Bu. Mm -hmm. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Parman sambil baca-baca. Ya, Selanjutnya nah, masih ada gimana, Mas Jeremy? Akhir Ini Jawa nanti. Ini masih belum. Iya apa? Jawa ini okay. masih Oke, okay. nanti rekan-rekan semuanya ya dilampirkan itu adalah bocoran untuk ujian akhir semesternya. Kalau mau dibicarakan sekarang dengan rekan-rekannya karena kita tinggal satu pertemuan lagi kemudian uas uas biasanya satu minggu saja kalau ujian akhir ya beda dengan ujian tengah semester biasanya ada perpanjangan atau berkali-kali. Jadi saya mau dilakukan sekarang membuat pengujiannya, silahkan. Oke, gimana Mbak Intan? Sudah jelas Mbak Intan? Baceng. Mana? baceng, Baceng Ijin Bu nih mau nanya Bu yeah. Kalau untuk yang blueprint itu Berupa gambaran aja Bu ya Yang tugas 2 itu Ya, yeah. blueprint itu sebenarnya Tidak hanya sebatas gambar ya Tapi ada penjelasan di dalamnya Apalagi blueprint perangkat lunak Blueprintnya anak kristitif saja ada Ada agenda ya jadi uh, tetap ada tulisan, tidak hanya gambaran. Berarti gambar sekaligus tulisan, Bu ya? Ya penjelasan. Oke. Okay. Tentang gambarnya. Iya. Terima kasih Bu. So, ya, sama-sama Mas -sama. so, sama, masih ada, Mas Faris? Bagaimana? Pak Haryo? Aman, Tapi cuma ya. pengen tahu, Bu. So, yeah. kapan ya kita itu pakai metode yang apa white box kapan mm -hmm. yang black box kapan yang gray box mm -hmm. okay. kapan harusnya kita pakai white box aja kapan mm -hmm. kita harusnya sampai ke black box gitu oke mm -hmm. oke okay. okay. kalau dalam konteks developer ya biasanya kayak gitu ke klien biasanya tergantung ke kliennya biasanya kayak gitu kliennya mau mau melihat hasil testing dari uh, white box atau tidak. Tapi kalau dari segi akademisi, kapan kita menggunakan white box atau black box biasanya? Kalau white box itu masih codingannya di dalam setara, dalam dalam skala ya, dalam setara, dalam skala yang belum terlalu kompleks gitu. Jadi boleh pakai white box itu kalau misalnya uh, tidak terlalu kompleks atau masih uh, masih bisa kita melihat kodingan satu per satu dengan membandingkan dengan algoritma yang sudah kita bangun sementara kalau misalnya lumayan itu kita boleh menggunakan eh, black box gitu kayak gitu mas Hares kalau digabungkan itu berarti kita lebih eh, gitu gitu kita melihat eh, lebih percaya gitu jadi kita tidak usah membuat user acceptance lagi kalau kita menggunakan keduanya gitu lebih yakin lagi gitu dengan Hasil pengujian yang ada, berarti user acceptance itu dilakuin kalau kita pakai black box gitu ya. Kalau memang belum terlalu yakin, karena kalau white box itu kita sudah yakin gitu. Karena benar-benar kita membandingkan codingan kita dengan algoritma yang sudah kita buat gitu. Sementara uh, kalau black box, kadang kita nggak yakin sendiri gitu, makanya iya, kita gitu. tambahkan. Mm -mm, ke, Tampilannya kayak gini, udah sesuai tapi nggak tahu nanti kalau jalan gitu. Kalau jalan ternyata di sampai di pengguna itu, baik lagi ya muncul karena ternyata di kodingannya ada yang salah gitu. Kalau kita hanya sebatas black box, makanya kita pakai user acceptance lagi gitu. Itu aja bu, saya penasaran tadi. Mm -mm. Mm -mm. Bagus banget pertanyaan. Ini. Oke, gimana Mas Aryo sampai dua nih? Pak Layan, tidak ada lagi ya. Ini anu, Bu, masih utik-utik Bu. Mohon maaf karena sulitan untuk join di laptop ini, Bu. Hmm, iya, iya. Ya. Ya, ada Pak, error sedikit, Bu. Iya, saya juga. Dari, dari kemarin saya dari dulu-dulu. Saya selalu kesulitan zoom laptop. Makanya saya kadang mulainya di, di HP dulu. Loadingnya lama sekali kalau di laptop. Gak tahu kenapa zoomnya berarti? Iya, Zoomnya tahu. itu <laughs> zoomnya sudah diperbarui juga, tetap tetap sama. Not responding. Kadang share screennya nggak kadang Kadang uh, kameranya nggak bisa dinyalain. Gak tahu itu oh. zoomnya kenapa. itu zoomnya berat itu zoomnya berat laptop Laptopnya ya, kunder <laughs> sekali. Kayaknya memang di laptopnya nih Pak Arman, kode nih kode-kode Kode, termasuk Om Haryo itu. Langsung Om Arman, kasih Om Arman. <laughs> Alhamdulillah. Oke semuanya, jadi kita masih ada satu pekan lagi ya. Ya, silahkan tugasnya dikerjakan, nanti kalau tugasnya sudah selesai, dipersiapkan untuk uasnya. Uasnya nanti sampai kita ke pengujian. Jadi nanti bentuknya makalah, kita sampai di pengujian. Ijin Bu, yang makalah ya, itu ya. yang uas Bu ya? Iya. Oke, okay. hmm. siap Bu. Silahkan dipersiapkan, mokap-mokapnya silahkan dipersiapkan juga. Kalau prototype, silahkan sampai prototyping. Oke, okay, sekian e, pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa. Wabillahi e taufik walhidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan si Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam assalamualaikum. salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat dunia. Iya, amin. Konfu. Terima kasih, Jafar baru join. Sudah selesai <mari> Pak Jafar. <mari> Konfu at. Terima kasih, Bu. Yeah. Sama-sama, Om. <laughs> Salam kenal, Om Arman. Sama-sama. Mario. Salam kenal.